Oke mantap. Kita kayaknya udah terlalu aman ya, teman-teman. Ini. Kita cek aja di sini kita mulai maju-majuin. Oke okay, selamat datang di channel Dimas Sensei ya teman-teman kita masuk ke part 6 untuk pen versus zombie nanti strategi apa yang Sensei lihatin ya di sini kita udah fog oh, di sini ada kabut ya teman-teman dan di sini kita nggak bisa lihat oke okay. oke okay. oke okay, ya teman-teman di fog ini, oh belum ada kabut ya, teman-teman. Salah ternyata Sensei. Mohon maaf. Oke, di sini kita udah masuk fog. Fog itu bagian ini ya, belakang cuma bagian malam, teman-teman. Oke. Di sini pakai apa lagi? Mungkin seperti biasa pakai si kentang kecil. Kentang kecil dan jangan lupa yang ini ya. Oke, mungkin ini aja cukup. Selamat menyaksikan, teman-teman. Oh iya ini udah ada ya apa -apa ya udah nggak apa-apa ya teman-teman Oke mungkin Untuk yang ini, ini masih gampang ya teman-teman Seperti Untuk sekarang udah beda ya Jadi kita harus Gunain si jamur infinity Yang gratisan Untuk Ngasih tanda ya teman-teman Karena ini masih gampang juga Cuman satu gelombang teman-teman Oke. Okay. Di sini mana lagi? Ini memang kalau misalkan malam memang agak lama juga ya, teman-teman. Memang agak lama untuk produksinya. Sama ini kan agak repot juga harus bikin apa? Daun talas. Oh, di bawah ada. Oke. Okay. Ini jangan dulu, harus bikin dulu yang ini ya. Jangan dulu pakai daun talas, teman-teman. Mana lagi, mana lagi? Oke, okay, kita utamain dulu untuk jamur matahari ya. Si jamur poe Ayo, kemon? Oke. Okay. Oke okay ya, sekarang waktunya pakai ini ya. Teman-teman, jangan. Oh iya, lupa yang Army ini ya, yang Army Air nggak dipake itu agak lama juga buat si Army Air itu. Oke, okay, ini ada, ini berbahaya. Oke, buat ngebekuin kita pakai yang kecil-kecil dulu aja, teman-teman. Yang gratisan pasti ada penyerangan di Air juga yang di air mungkin pakai ini ya, oke yang agak gedean. Oke kita fokusin dulu ini, biasa seperti biasa. Ini harus pakai bantuan. Aduh ada ini lagi suaranya. Ini agak rempong juga ya. Aduh gaswat gaswat, pasti meledak nih. Hmm, makan. Nah gitulah. Biar kesana aja biar meledak ke temennya gitu loh. Oke. Okay. Lanjut langsung ya. Di sini untuk bagian air ini pakai yang gede. Yang agak panjang juga, teman-teman. Karena ini cuma satu gelombang. Kita nggak jangan terlalu ini. Yang penting ini pakai yang gratisan dulu ya. Oke. Okay. Ya, banyak yang kepake. Ini lebih kepakean sih ini ya si S tapi nggak apa-apa deh. Oke, langsung lanjut sini aja yang di air nih. Jangan lupa pakai ini. Oke si Kentang. Oke, kita utamain yang di air dulu. Oh ada, ada yang masuk ya pun nggak ketahuan. Oh kan ada. Wah ini mungkin harus di ini dulu. Oke. Langsung membantu. Nasib. Di sini yang masih gelombang pertama masih gampang makanya pakai yang gratisan dulu aja teman-teman. Ini sayang banget ini nggak kepake ya lupa untuk malam itu nggak usah pakai si ini. Soalnya gak... apa ada ini ada kabut. Kadang-kadang kan nggak kelihatan juga. Nah, ini agak rempong. Kita pakai CS, si please time, biar diem. Oke, ini ada di mana? Mana di mana? Oh, di bawah. Oke, kita kembaliin aja itu. Wow, di atas banyak. Kita tambahin. Oke, ini tambahin juga. Mantap, teman-teman. Di sini ada ini sih ya. Udah kabut jadi agak kelihatan. Oke, di sini ada lampu. Di sini sebenarnya enggak terlalu kepakai, kadang suka dimakan zombie, teman-teman. Kalau yang ini ya, cuman ngasih ini, ngasih pencahayaan di areanya. Oke, okay. sekarang kita udah ini. Oh, ada si ragbi. Oke okay, deh, ini ini, mana lagi yang ini? Oh, ini eh salah. Jangan dulu, ini. nah ini yang gratisan yeah. ini gak, gak ya. Ini gak pergi dipakai ya. Ini cuman buat nerangin doang yang dari kabut, teman-teman. kadang nggak terlalu berguna buat pertahanan doang, kadang dimakan sebentar. tapi biasa kalau di kabut, untuk mendeteksi pakai si gratisan. Oke, para penyerang gratisan. Oh, di sini dua gelombang, jadi lumayan ya teman-teman. Nah ini. Yang si tentara Tentara air Jamur air Sama Gratisan cuman kelamaannya teman-teman Oke okay. Mana lagi Oh jangan dulu Jangan dulu Jangan dulu ini, ini yang penting yang kecil-kecilnya dulu kita pakai yang gratisan ini tinggal dua lagi nanti barulah kita pakai yang ini ya hmm, hmm. lumayan di sini dua gelombang ini jangan lupa ditambahin lagi oke okay. Mana lagi, mana lagi nanti. Kita mulai ini talas. Mulai ngaktifin talas. Mana lagi, mana lagi. Oke. Okay. Jangan lupa untuk terus diaktifkan ya teman-teman. Mana lagi? Ayo, ayo, ayo. Oh ini salah satu lagi. Oke, okay. mantep. Hmm. Ini jangan lupa. Ya. Yeah. <laughs> Aduh ini kalau malam tuh emang gak bisa kelihatan ya teman-teman. Kurangnya kita kurang pencahayaan. Kita mulai tambahin aja ini. Yang pakai yang gede. Oke, okay, kita udah mulai ngelakuin penyerangannya. Di air pun udah siap, udah pada siap. Di bawah, tambahin aja jamur gratisan. Oke, okay, terus-terus kita ini, oh, di air ini yang di air. Jangan lupa pakai jamur gede. Oke, jamur gratisan biar maju aja yang terdepan. Iya, iya. Jamur, jamur. Ayo, jamur gede. Oke, mantap. Satu baris jamur gede. Sudah masuk ya, teman-teman. Oh, oh, oh, oh, oh. Oke, okay, kita bikin dua baris di bagian ini. Eh lupa ya si kentang nggak dibawa, tapi ya nggak apa-apa lah, udah ini juga cukup sih. Pakai tentara gratisan. Oke, okay. ini para jamur genut, udah ini udah bersiap. Uh, mantap. Mana lagi? Mana lagi? Jangan lupa ini yang kecil-kecil kita berubah jadi dewasa. Oke, okay, jamur dewasa. Sejamur. Si mana lagi? Mana lagi? Ini kita ganti. Kita mulai ganti. Oke, okay, mantap. Lagi, ini jalan barisan terdepan. Wow, wow, wow, wow, wow! Yang gede-gede udah ini ya? Wow, ada ini. Terus, bukuin. Hmm, jangan dulu dibukuin deh Oh Udah kehalau Oke okay, mantap Kita kayaknya udah terlalu aman ya temen teman Ini Kita cek aja Di sini kita mulai maju-majuin Yang kecil-kecilnya Oke okay. Waduh, ini agak ngantuk juga, teman-teman. Aduh, aduh, aduh, aduh. Oke, mulai masuk ke gelombang kedua ini ya. Hanya kita terlalu aman, mana lagi ini? Benar, kita terlalu aman, teman-teman, karena kita bawa yang infinity. Yang infinity itu apa yang jamur infinity? Dua-duanya yang dari air sama yang darat Ini mantep banget. Mungkin kita bisa ganti yang kecil-kecilnya biar jadi gede. Wow, itu ada di mana lagi? Oke, okay, kita jadi yang gede. Oke, okay, perlu ternyata. Ini mantap, langsung. Oke, okay. final web terakhir ya udah terlalu aman. Wow, wow muncul dari bawah. Wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow. kita bukuin dulu. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Mana lagi ini? Mana lagi? Gak kelihatan. Wow, ada ini ternyata ya kasih walu, oke mantap, kita dapat si kaktus si penembak buat balon teman-teman, tapi butuh satu aja sih, ya shoot spike, oke ini kan ya dan di sini kita ada yang terbang teman-teman, ada zombie terbang, oke nah ini ya. Untuk melawan si zombie terbang itu, sebenarnya gampang, ya teman-teman. Kita cuma bawa si kaktus, bawa si kaktus ini. Jangan lupa, terus oh, ini musuhnya masih gampang, ya teman-teman. Oke, ini. Okay. seperti biasa, untuk membuat beberapa lainnya. Oke, okay. oh ini lupa. Aduh, wow, udah mulai. Dari mana tuh? Oh, di bawah Ternyata oh ternyata ada di bawah. Wah, bisa dimakan dong. Si gratisan. Oke, okay, oke. Okay. Maju. Yo yo yo yo. Mana lagi nih? Kita tambahkan terus Oke okay. Nanti untuk penembaknya kita pakai si kaktus Oke okay. Wow wow wow Ayo cepat, ayo cepat, ayo cepat. Wow, di mana lagi nih? Mana lagi oh ini? Oh, jangan dulu dong, ini dulu. mana lagi mana lagi Oke, okay, dalam air jangan lupa untuk di ini ya. Lupa sih tentara army enggak di iniin ya. Biar makan dulu aja deh, ya. Lah. Di sini harusnya si kaktus. Ya udahlah. Wow di atas teman-teman. Kaktus mana kaktus? Oh no, kaktus. Oke okay, mantap meledak. Hahaha, <laughs> oh, langsung. Uh, langsung. Kita aktifin semua kaktusnya. Agak berbahaya tuh yang terbang tuh ini harus diganti kali ya nggak usah oke okay, oke okay. mana lagi nih ini pakai ini dulu aja kasih kentang ini jangan lupa ini pakai ini aja deh pakai si kaktus Oke, mana lagi? Oh, ini mana lagi? Oke, ini mungkin diganti aja ya, teman-teman. Apa-apa, ini cuma satu kali doang. Mantap Mana lagi ayo mana lagi Oke okay, mantap Wow serangan <tuh> Gatala aduh ngantuk juga nih temen teman bisa ngantuk begini Enggak ini rekaman belakang ini ya nah ini buat itu yang kabut sama yang bisa terbang ya oke kita masuk ke level 4 teman-teman yang terbang ada sama si lumba-lumba Oke, okay. mulai kita mulai pakai yang kipas ya. Kita satu lagi apa ya? Apa perlu ini? Agak susah juga teman-teman. Mungkin ini. Oke, okay, mantap. Oke, okay. kita pakai ini dulu. seperti biasa harus ada pendeteksi mana nih mana nih mana nih yang lain mana uh Oh kita dapat dua gelombang Ini jangan lupa yang Army air Army air oke okay. ada di mana apa mungkin di bawah Ayo cepat oke okay, mantap bagian bawah sekarang kita, Hmm, kantuk amat gitu ini di sini, ini banget. Oke, okay. terus-terus. Tenong, tenong, tenong. Oke, okay. oh ini di belakangnya, ya, udah malam nih. Kabutnya tebal banget. huru <laughs> Rempong. Oh, mana lagi ya lah. Ya, yang gratisannya nih harus ini harus diperkuat. Ayo, ayo, ayo. Biar cepat ini produksinya nih. Mana lagi? Talas, don talas. Iya, army air belum diiniin ya. Maaf teman-teman. Guys, jangan lu dong, ini dulu dong. Mana ini mana? Oke, mantap sekarang mulai penyerangannya teman-teman mana ini yang gendut-gendut Oh oke okay. ya harusnya di ini dulu yang di air dulu ya teman-teman salah ah, ngegal man, gak apa-apa deh Oke okay. mantap Eh, salah ya. Eh, itu yang di air belum di iniin. Eh, oke, para Army, air biar bertugas. antara air ini yang gendut, keluarin semua. Mana lagi nih? Oke. Mana nih Harusnya diamanin dulu nih yang atas. Oke. Okay. Aduh, ngantuk banget teman-teman. Ini rekaman kok jadi ngantuk gini. Oke. Okay. <tik> Langsung dong, langsung dong okay. Oke Tuh Ngantuk Ini salah masukin Ada-ada aja dan dia ketuk oh tidak gawat ah, Rasain ini jurus kamai tachi <laughs> wah diserang bisa habisan dan di sini udah kelihatan karena kabut sudah hilang nanti juga kabut datang lagi Oke okay, tenang lo ya teman-teman biar dia lewat kalian buat kabutnya oke okay, sekarang oh ho, ho, ho, ho, mantap ho ho ho ho Tidak. Ah, enggak kelihatan. Ayo lah, ayo lah. Mana lagi nih? Ya, kayak ini ya. Mana-mana uh. wow, ada yang si lumba-lumba wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, kita ganti yang ini ya. kering juga mulutnya ya ini kurang minum kali ya wow wow wow nah wow. kita bisa sambil santuy sekarang jangan lupa untuk bersantuy ya oke okay, mantap wow ada ini gaswat kayak ini aja Oke okay, yang kedua gelombang kedua Sambil makan dulu ya teman-teman kamu itu sih aktifkan. eh dapat apa ini tako apa nih Beda dengan tako apa tako magic tako oh kasih seribu oke okay, waro makasih iya yeah. Oh yo, iya. itu baru delapan ribu. Sudah dua, ada slot, A slot nanti ngumpulin ah, aja nanti. Hmm, walaupun nyu nyu nyu nyu nyu nyu langsung nyu nyu nyu nyu nyu nyu nyu nyu ya nyu nyu nyu wala nyu nyu nyu nyu nyu nyu Oke, kita mulai dari yang ini dulu Trot, trot, trot, trot, trot Wih, mantap sekali Langsung trot, trot, trot, trot, trot Wah, ini gak swat nih Meh. Nah, gitu sih Mau trot, trot, trot, trot, trot, trot. Nah, gitu ya, teman-teman Cara yang paling cepat dan paling mantul Salah mencet itu apaan tuh? Ya, kalah dong Kok langsung mencret aja sih? Eh, kok langsung ini ah, restar oke, okay, udah tahu ya. Tadi kok langsung kepencet aja gitu? Gitu aja nih, masukin ke sini, kita aktif, uh, kita ancur-ancurin aja semua. Nah, gitu kita lihat di sini kok. Oh, harus digeser ya. Disini harus digeser. <tuh> Hmm? Oke okay, ya, kok ternyata di sini harus digeser, gak bisa kalau cuma klik doang langsung. Ini langsung masang, teman-teman. Oke okay deh teman-teman. Tadi mohon maaf kesalahan teknis ya. Oke. Oke. Oke. Oke. Oke. Hancurkan, hancurkan hancurkan hancurkan hancurkan hancurkan hancurkan hancurkan wow ini gas what wait itu simpan di sini ini simpan di sini ini simpan Ya, eh, kok oh, kebiasaan tuh ih parah banget nah parah banget para para para para para para para para para parah parah banget ya teman-teman ya yeah, kok jadi gitu sih harus digeser gini aduh parah banget. Harus <shrit> <shrit> <shrit> <shrit> digeser teman-teman. Rasanya pas itu cuma dipencet klik langsung klik pindah nggak usah digeser. Ya udah deh nggak apa-apa teman-teman. Udah kepala. Oke. Okay. Dan sekarang yang paling banyak, teman-teman. Oke. Okay. Waduh, ada si Yihi lagi. Waduh, madesu, madesu, madesu, madesu. Madesu, madesu, madesu. Waduh, madesu sekali ya. Ah, gitu bagus. Wow, wow, wow, wow, gede wow, wow, wow. Ya. Yeah. Wow, ini yang es. Oke, okay. eh, ini harus digeser. Woi. Oh, Oke, okay, serang, mang. Waduh, ini kuat sekali oh ini gawat, aduh ini yang ini gawat banget ya teman-teman, si kalengnya kuat banget lagi, ada satu yang lolos teman-teman maafkan aku ah. ah tidak, ada yang lolos tadi aduh dikirain bakalan menang gitu, ya sayang banget ininya kepake satu teman-teman. Ah, ah, padahal cuma sedikit lagi teman-teman. Ya, ya, kepake. Ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya. Mohon maaf kalau gagal ya teman-teman. Aduh, salah masang temen -temen. Oke, kita dapat si cang ijo kepala dua ya teman-teman. Oke, deh, bisa ke belakang.